Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang kurikulum merdeka Kini kita akan belajar tentang alur tujuan pembelajaran Sahabat pembelajar kita tahu bahwa Kita pernah belajar apa yang disebut dengan capaian pembelajaran capaian pembelajaran itu sangat berbeda strukturnya dengan kompetensi dasar di mana kompetensi dasar itu sudah terurut sudah bernomor sudah jelas tujuan-tujuan pembelajaran bila kita melihat dari kompetensi dasar namun capaian pembelajaran itu sifatnya masih global Kalau boleh saya bilang masih gelondongan Maka capaian pembelajaran ini perlu diterjemahkan Perlu diurekan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran Nah bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran Marilah kita mulai Ini adalah contoh dari CP atau capen pembelajaran fase B kelas 3 dan 4 untuk mata pelajaran matematika. Perhatikan sifatnya masih global sekali ya. Ini adalah fase B mata pelajaran matematika kelas 3 empat. Elemen bilangan ini baru elemen bilangan. Kita tahu bahwa CP itu uh, terdiri dari beberapa elemen. Ya, kalau matematika itu ada elemen bilangan, ada elemen geometri, pengukuran, kemudian peluang, apalagi uh, analisis data atau statistika. Nanti, kalau bahasa Indonesia di sana ada menyimak, membaca, mendengar, dan lain sebagainya, nah. Di dalam matematika ini contohnya adalah baru contoh elemen bilangan ya bentuk CP-nya atau redaksi CP-nya saya bacakan pada akhir fase B peserta didik dapat mengeneralisasi pemahaman dan melakukan operasi hitung bilangan cacah sampai dengan satu juta dan seterusnya. Jadi bentuknya CP seperti ini sangat global atau saya sering sebut masih gelondongan Nah ini perlu diterjemahkan, perlu di down, perlu diturunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran Yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran Nah seperti apa caranya membuat tujuan pembelajaran Nah perhatikan dari CP elemen bilangan Mata pelajaran matematika fase B tadi ini dapat dibuat tujuan pembelajaran seperti ini misalkan 3.1. Untuk penomoran ini ini tidak baku ya, boleh menggunakan 3 saja atau boleh mulai dengan 1, mungkin mulai dengan A1, A2 terserah. Ini tidak baku dalam hal penomoran. Ada yang menggunakan kalau bilangan B1, B2, B3, kalau pengukuran P1, P2, b 3 ini berdasarkan kelas 3.1, 3.2, 3.3. Nah, ini tidak baku, terserah nanti kita memberikan penomoran tidak aturan, tidak ada aturan yang baku. Nah, misalkan tujuannya adalah menyajikan bilangan dan menggeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat sampai 999 1999. Yang kedua, 3.2 memperkirakan dan membulatkan bilangan ke nilai tempat terdekat sampai 99999999. Ini adalah contoh tujuan-tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran atau CP. Nah, kemudian setelah kita menentukan tujuan-tujuannya, kita buat alur seperti ini. Misalkan fase B untuk yang kelas 3 mulai dari tujuan pembelajaran 3.1 kemudian 3.2 dan seterusnya sampai nanti berakhir pada Capet pembelajaran fase B di kelas 4 ya di kelas 4 karena fase B ini adalah dimulai dari kela awal kelas 1 sampai dengan akhir kelas 4 selama 2 tahun gitu ya. Nah, ini adalah contoh Alur tujuan pembelajaran Nanti apakah formatnya harus bagus Seperti ini tidak Membuat alur tidak harus seperti ini Nanti beberapa contoh Nanti saya tunjukkan bagaimana format alur Yang dibuat oleh beberapa Tim dari Kemendikbud Dan formatnya memang tidak bagus ya. Nah nanti uh, Alur tujuan pembelajaran secara lengkap Itu dapat di download di s.id slash atau garis miring ATP lengkap nanti setelah Bapak Ibu so, sobat pembelajaran mengetik alamat ini di browser maka nanti contoh-contoh secara lengkap ATP mulai dari SD sampai dengan SMA, SMK, kemudian untuk pendidikan khusus juga ada lengkap perjenjang dan lengkap permata pelajaran oke saya berikan contoh seperti apa ATP ATP yang sudah ada ya Nah perlu dikembangkan bahwa Perlu diketahui bahwa ATP ini Adalah contoh ya Namanya contoh boleh dipakai Boleh juga ti tidak Jadi sebenarnya ATP ini yang mengembangkan itu bukan pusat Bukan kementerian, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Tapi dibuat oleh guru sen, sendiri Namun ketika guru belum mampu membuat ATP Boleh menggunakan ATP yang ada Nah ATP yang ada ini juga boleh dimodifikasi Boleh diadaptasi gitu ya Atau boleh juga sekadar dibuat contoh nanti guru membuat sen, sendiri gitu Oke, saya berikan contoh. Ini adalah ATP dari Bahasa Indonesia Fase E kelas 10 ya. Ini, ini seperti ini ya. Nah, ini capaian elemen ya. Elemen ini adalah membaca, memirsa kalau dalam konteksnya kemen tujuannya seperti apa. Kemudian perkiraan jumlah jam juga ada di sini 8 jam. Kemudian kata atau frasa kunci ada struktur fisik, struktur batin, interpretasi, dan lain sebagainya. Ini pun tidak baku formatnya, ya. Nah, yang penting di dalam membuat CP itu uh, tujuannya harus ada, kemudian jam alokasi JP juga sudah harus ada. Nanti, ini ketika tujuan sudah jelas, kemudian. Jam pelajarannya Atau alokasi waktu sudah jelas Maka nanti ketika kita Membuat modul ajar atau semacam RPP itu bisa Mudah, itu bisa Mengarahkan setelah kita Tujuannya sudah ada Perkiraan jumlah pelajaran Sudah ada, maka nanti Selanjutnya kita akan mudah membuat Modul ajar atau RPP Nah ini adalah eh, ATP mata pelajaran bahasa Indonesia fase E atau kelas 10. Nah, ini saya berikan contoh juga ATP matematika fase F. Fase F itu adalah kelas 11 dan kelas 12 SMA. Nah, ini ditulis domainnya dulu, Ya ditulis CP-nya dulu ya, capaian pembelajaran fase F pada Akhir fase F, peserta didik dapat Menggunakan berbagai bilangan Dan seterusnya, nah dirinci lagi Per Elemen ya, per elemen Bilangan, geometri Analisis data Peluang, fungsi, kalk, kalkulus Nah ini Adalah Rincian CP Per Domain atau per elemen Nah, CP ini nanti Bisa dilihat dari Keputusan kepala BSKAP yang pernah sudah saya bahas di video-video saya ter terdahulu. Nah, ini adalah penurunan capaian domain menjadi tujuan pembelajaran per domain. Ini kalau tadi per e, kodenya adalah e, per kelas 3.1 3.2. Nah, ini menggunakan A1, A2, A3 A8 dan selanjutnya Nah ini penomorannya ini terserah ya Ada G1, G2, G3 Ini geometri ya Geometri dia G ini adalah kode dari G Geometri tadi A ini adalah kode dari bilangan ya Nah berikutnya Ada lagi D ya D, D1, D2 ini domainnya adalah Analis data dan, dan peluang ya Di intinya di ATP ini Guru-guru harus mampu menurunkan tujuan pembelajaran Yang diturunkan dari capaian pembelajaran Kita lihat sampai ke bawah ya Nah kalau kita perhatikan setelah tujuan-tujuan pembelajaran itu Sudah ditentukan berikutnya kita bisa menentukan topiknya ya Topiknya kemudian jam jam pelajaran yang dialokasikan untuk tujuan-tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Nah, kalau kita kita pahami bahwa unsur penting dari ATP itu adalah satu tujuan pembelajaran, kemudian materinya atau topiknya, kemudian jam pelajarannya. Ini saya buka lagi contoh ATP. Mata pelajaran matematika fase D di mana fase D ini adalah SMP kelas 1 eh kelas 7 8 9. Ini ditulis dulu CP per domain. Nah, ini istilahnya yang yang baku elemen ya, bukan domain karena ini masih masih format lama sebutannya adalah domain. Yang sekarang sebutan yang baku di capen pembelajaran menurut keputusan Kepala BSK sebutannya adalah elemen, bukan domain lagi ya. Nah ini adalah, nah ini sudah ditulis materinya nih, materinya di, di, di depan tadi di, di belakang, jadi tidak baku ya materi depan baru tujuan baru ke kelas ya, baru ke kelas. Nah sekarang di sini apakah ada penentuan jam pelajaran? Misalkan tujuan ini sekian CP, tujuan yang ini sekian CP. Kita lihat di bawah ya, ini masih kelas ya, masih kelas. Kita lihat ke bawah. Nah, ini sudah muncul JP di sini ya, sudah muncul CP. Perhatikan lagi-lagi di sini, yang penting materinya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian alokasi waktu atau jam pelajarannya berapa. Nah kita coba lihat lagi Ini ATP Matematika fase C Fase C itu kelas 5 dan 6 SD ya Ini ada lagi semester ya Tadi yang, yang lain tidak ada semua semester Jadi boleh dikatakan bahwa format dari membuat ATP ini tidak ada yang yang bagus yang jelas yang harus dipahami prinsip membuat ATP itu adalah harus tahu Bisa menjabarkan materi-materi apa yang diajarkan Kemudian tujuannya apa Dan uh, alokasi jam pelajaran juga harus jelas Ini, ini nah, akan memudahkan nanti ketika kita membuat RPP atau modul ajar Oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh